Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tips untuk youtuber atau mungkin untuk konten creator gitu ya. Jadi kalian biar nggak salah saat rekam dan kalian biar nggak ngulang gitu saat rekam. Dan jujur di sini bisa dibilang lumayan penting juga gitu ya. Cuman nggak tahu juga kalau menurut saya sih lumayan penting gitu untuk tips ini. Kalau menurut kalian penting atau nggak nggak tahu gitu. Jadi di sini saya ingin memberi tips gitu ya kalau misalnya kalian mau rekam gitu sesuatu baik itu layar atau mungkin game gitu ya menggunakan OBS saya saranin kalian saat pakai ini nih ya pakai OBS di sini kan saat saya misalnya atau mungkin saat kalian uh, start recording gitu ya di sini nanti akan muncul tulisan encoding overload gitu kalian pastiin jangan sampai ada tulisan itu karena kalau tulisan itu ada walaupun munculnya cuma di awal dan nanti saat kalian uh, main game atau mungkin rekam layar kayak gitu ya itu tulisannya hilang gitu kan dan tetap itu hasil videonya nanti bakal jadi Bakal jadi sebentar kayak gitu, paling cuma 1-2 detik Dan itu jujur ngeselin banget gitu Caranya adalah kalian bisa klik yang stop recording Kalau kayak gitu dan kalian bisa klik start recording lagi Dan untuk saya nggak ada lagi isunya Dan kalian juga mungkin bisa atur-atur settingnya bisa oprek-oprek gitu ya Dan saya juga sih sebenarnya udah bikin untuk cara mengatasi encoding overloadnya Kalau kalian mau nonton silahkan cari aja di channel ini ya Dan yang kedua gitu ada tips yang uh, menurut saya yang lumayan penting juga gitu Kalian... Siapkan audio backup gitu ya Jadi audio backup ini kalian bisa pakai software yang namanya Audacity gitu Dan ini softwarenya gratis ya Jadi legal dan gratis juga Nah tujuannya adalah kalian bisa sambil merekam gitu ya Untuk suara kalian contohnya kayak gini Nah saat kalian merekam gitu ya Ini nanti kalian bisa cocokin untuk di software editingnya, nah takutnya dari OBS kalian itu micnya suaranya itu tiba-tiba keresek-keresek -tiba dan itu sayang banget kan, kalau misalnya kalian harus record ulang dan ya itu enggak banget gitu, atau mungkin kalau kalian pakai Mirillis, nah mungkin kalau kalian pakai Mirillis ya untuk pakai OBS saya nggak pernah ada masalah di audio gitu, cuman kalau kalian pakai Mirillis misalnya, saya pernah bikin kayak gitu gitu ya sampai bikin 10 video gitu dan durasinya itu sampai satu jam itu saya record ulang gitu untuk audionya saya dubbing gitu dan itu jujur kan nggak enak banget dan capek gitu kayak gitu jadi penting banget untuk kalian nyiapin uh, backup audio gitu dan kalian juga bisa melihat di sini misalnya saat kalian pencet uh, untuk rekam gitu ya di sini kalian bisa melihat untuk wave-nya gitu kalau misalnya data kayak gini kalian nggak ngomong apa-apa berarti ini tidak ada masalah gitu pada mic-nya biasanya kalau kayak apa kayak gelombangnya tuh kayak gelombang yang apa audio kesek-kesek itu gelombangnya tuh aneh gitu enggak enggak data kayak gini saya juga enggak bisa nunjukin ya untuk apa untuk contohnya gitu tapi ya intinya sih kayak uh, pokoknya hancur lah gitu untuk apa untuk wave nya gitu kelihatan dari wave nya nah kalau kalian bisa sampai ngebackup kayak gitu gitu jujur menurut saya itu bisa uh, mencegah kalian record ulang gitu atau mungkin mencegah yang audio yang hancur atau jelek gitu ya dan ini softwarenya juga gratis ya dan memang kalian jadi harus uh, rekam sekaligus gitu ya dan kalian biasanya sih kalau saya ya saya rekam di monitor kedua gitu saya tinggal geserin aja gitu di monitor kedua saya untuk uh, lihat audionya dan uh, layar yang ini adalah untuk tutorial gitu untuk uh, tutorialnya dan kadang-kadang gitu ya kadang-kadang Uh, software ini juga bagusnya yaitu bisa ngelihat kalau misalnya mic kalian kerasa keresek ya kan Kay kayak wave-nya tuh aneh banget nggak lurus gitu kan dan minimal sih harus lurus ya kalau gelombang-gelombangnya aneh kayak gitu kalian bisa coba uh, unplug untuk mic kalian dan plug-in gitu ya jadi uh, dicabut terus pasang lagi gitu kayak gitu aja dan kalian bisa nanti melihat biasanya ini jadi normal gitu untuk wave-nya gitu jadi data kayak gini dan mungkin itu doang sih ya, untuk tips dari saya gitu ya biar kalian nggak harus uh, ngulang gitu ya karena jujur saya juga udah rekam gitu ya sampai berbusa malahan nih ya. dan ternyata audionya hancur gitu itu sayang banget dan ini menurut saya sih Audacity ini perekam uh, audio yang bisa dibilang gratis dan terbaik juga kalian nggak harus pakai uh, Adobe apa tuh namanya tuh ya yang uh, untuk yang audio gitu apapun lah gitu kan bisa pakai udah setelah itu kalian bisa klik file kalian klik export nah setelah itu kalian bisa pilih untuk mp3 atau wav kalau saya biasa sih pakai wav karena wav itu e, untuk audionya lebih bagus ya kalau nggak salah daripada mp3 gitu jadi setelah itu kalian bisa klik wav dan kalian bisa Uh, save project ya. tips yang ketiganya adalah save project jadi kalau misalnya nanti kalian misalnya tiba-tiba untuk yang audionya yang udah kalian rekam tiba-tiba ada masalah gitu atau mungkin tiba-tiba ketimpa atau ada masalah apapun gitu kalian bisa buka projectnya lagi dan kalian bisa ekspor ulang gitu tanpa kalian harus rekam ulang yang audionya gitu dan ya itu doang sih untuk tips dari saya gitu semoga aja membantu bagi para konten kreator dan ya karena saya sering banget gitu kayak gini sebelum saya uh, rekam Audio backup gitu ya? Jadi, audionya saya cuma rekam satu, dan iya itu ngeselin banget gitu. Kalau udah sampai kayak gini, dan ya, jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye bye.